Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti lovers dan Belovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat datang, dan bergabung kembali di channel YouTube Lesti Fatih. Update yang akan terus mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora dan Rizky Pilar. Namun sebelumnya, persahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa untuk terus mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang. Untuk selalu memberikan kabar-kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Menemani santai pagi kalian saat ini, Bang Mimin tentu akan menyuguhkan informasi terbaru dan kabar spesial dari Lesti dan Bilar. Di kabar pertama persahabat ya kita lihat diawali dengan kabar yang sangat membanggakan memang di luar sana banyak sekali orang-orang yang menghujat banyak orang-orang yang selalu merendahkan sosok Lesti Keciora sebelumnya ada sebuah kalimat komentar yang diunggah oleh akun abang anskorvati lovers trending karena masalah aja bangga Kak trending kalau dapat penghargaan baru deh kita lihat persahabat ya di postingan ini ada top 7. Jumlah penghargaan penyanyi dangdut terbanyak Salah satunya Bunda Lesti Kejora bersahabat ya, Yang menempati nomor pertama Dengan mendapatkan tentunya piala penghargaan 51 piala Ini keren banget Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan Bunda Lesti Kejora Ini menunjukkan bahwa Lesti mempunyai segudang prestasi kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh akun abang underscore Fatih Lovers. Ternyata sang senior gak ada ya, bunda abang Fatih bukan artis sensasi, artis yang penuh prestasi. Wow, semoga yang komen gak bisa bobok nyenyak katanya ternyata persahabatnya, Masya Allah. Selalu dibikin bangga, selalu dibikin kagum dengan sosok lesti kejora Kemudian disimak juga di unggahan igasnya Kak Lensa Doni. Yang memposting foto Abang Fatih dan ada sebuah kalimat, "Kangen boleh kan, masya Allah, Kang Editor aja kangen banget sama Abang El. Apalagi kita semua, persahabat, ya sebagai penggemar, sebagai pendukung, pastinya selalu rindu dengan momen-momen leslar seperti yang dulu. Kita doakan mudah-mudahan leslar bangkit kembali, rukun kembali, bahagia kembali untuk rumah tangganya, dan kita lihat juga persahabat di sini ada sebuah postingan percakapan pembelian handphone dari papa Bill dengan bang Derry. ini diunggah di IG bang Derry ya. namun kita juga dibikin salvo kalimat yang diposting beli iPhone 14 Pro Max 7 banyak bener buat istrinya dan beberapa eh dapat juga aku satu dari dia padahal sudah punya katanya Persahabatnya, masya Allah. Papa B beli HP 7, HP iPhone dan Bang dari pun persahabatnya mendapatkan satu handphone dari Papa Bilar Begitu baiknya seorang Rezeki Bilar Masya Allah Mudah-mudahan berkah Barokah Rezeki adalah kesayangan Dan semoga persahabatnya Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya juga persahabat ya Kita salvak dengan IGS ya Bang Derry semalam Ada sebuah kalimat persahabat Sumpah gue benci banget sama orang-orang Sampah yang pansos dan ngerasa bahagia Karena jadi terkenal di atas masalah dan penderitaan orang lain. Itu kalimat tegas dari Bang Derry untuk netizen, untuk haters yang selalu saja persahabatnya mencari kesalahan, selalu saja memfitnah idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat postingan dari OEMR Skordian yang mengunggah video di akun TikTok ya ada teh meligus lau yang menyanyikan lagu Lentera, Masya Allah banget ya, barang Bunda Lesti kejurah. Dukungan memang tentunya terlihat dari Teh Meli untuk seorang Lesti yang selalu membuat kita kagum dan bangga dengan karya-karya yang dikeluarkan. Masya Allah, mudah-mudahan Bunda Lesti terus berkarya dan selalu memberikan karya terbaik ya. Kita lihat juga sahabat kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini. Masya Allah, tabarakallah Bunda Lesti, Kak Meli Guslaw. Bangga banget ya, dukungan dari orang-orang hebat, dari orang-orang baik untuk Lesti Kejora. Mudah-mudahan kita juga tentunya mendapatkan kebahagiaan dan kejutan spesial dari idola kesayangan kita hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi. Di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.